jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan ini saat kita mengambilkan support energi yang mendapatkan masing-masing zodiak yang berpotensi tajir dan hartanya bertambah tahun 2021 pertama support energi kepada zodiak yang pertama selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat yang berpotensi tajir dan hartanya bertambah di tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak yang berpotensi tajir dan hartanya bertambah di tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya, baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya zodiak yang pertama adalah sebuah fun ataupun dua tempat untuk zodiak yang pertama yang berpotensi tajir dan hartanya bertambah di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Pisces. di disini digambarkan dua tempat yang bisa diartikan satu tongkat bertambah menjadi dua yang dimana di disini menyimpulkan bahwasanya hartanya bertambah di tahun 2021 dan di disini juga digambarkan bahwasanya seorang Pisces melakoni sebuah usaha yang dimana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 Dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari bisnis sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang bisnis merupakan sosok seseorang yang melakoni usaha tambahan, usaha sampingan yang berdampak positif kepada kehidupan serta rezekinya. yang dimana di sini seorang bisnis akan berpotensi menjadi seseorang yang tajir dan bertambah hartanya yang didukung oleh seorang orang tua, sahabat, serta rekan-rekan bisnis -rekan sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Didevil. Secara umum, didevil itu diartikan keterbuayaan yang membelenggu, keterikatan seseorang yang mempengaruhi dan seseorang yang mendorong. Dan jika kartu didevil kita gabungkan dengan subjek yang pertama di sini menggambarkan sosok seseorang pesisir merupakan sosok seseorang yang berpotensi tajir dan bertambah hartanya di tahun 2021. Yang dimana di sini keterikatan antara seorang pesisir bersama orang tua, orang terdekat, sahabat menjadi faktor pendorong dan menjadi penyemangat kepada seseorang di tahun 2021. Dan untuk zodiak yang kedua adalah Five of Pentacle ataupun lima koin. Untuk zodiak yang kedua yang berpotensi tajir melintir serta harta yang bertambah di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak domini Di sini digambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang giat bekerja, pekerja keras pantang menyerah dan di sini digambarkan bahwasanya seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang suka berbagi kepada orang lain sosok seseorang yang dermawan tidak memilih dan memilih untuk membantu orang lain yang dimana di sini berdampak positif kepada pintu rezeki seorang Gemini akan terbuka lebar di tahun 2021 yang dimana di sini seorang Gemini akan berpotensi tajir dan hartanya bertambah di tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya, dan di sini menggambarkan sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang berpotensi tajir dan tanya bertambah di tahun 2021 yang dimana di sini usaha yang dilakukan oleh seorang Gemini adalah suka berbagi kepada orang lain, seseorang yang dermawan dan pantang menyerah di dalam bekerja, yang dimana di sini disupport dan didukung terus oleh pasangan Gemini sendiri. Dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan, Kedekatan antara seorang Gemini bersama seorang pasangan menjadi penyemangat dan menjadi sebuah faktor yang positif kepada seorang Gemini untuk mendapatkan rezeki. Dan di sini seorang Gemini akan suka berbagi, yang dimana di sini seorang Gemini berpotensi kaya dan hartanya bertambah di tahun 2021. Dan itu zodiak yang ketiga adalah Ace of One ataupun satu tongkat untuk Zodiac yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius merupakan sosok sese seseorang yang termasuk dalam kategori orang yang berpotensi tajir dan hartanya bertambah di tahun 2021 itu terjadi dikarenakan seorang Aquarius akan memulai sebuah usaha akan mencoba hal-hal yang baru dalam mencari kehidupan mencari keuangan yang dimana di sini akan berbuah manis dan berdampak positif kepada keuangan rezeki seorang Aquarius di tahun 2021 Di sini juga, seorang Aquarius akan selalu mencoba apa yang ia anggap menjadi, sebagai sumber rezekinya dan ia akan terus mencoba, serta pantang menyerah, yang dimana di sini akan membuatkan hasil yang maksimal dan berdampak positif kepada kehidupan, sehingga di sini dikategorikan seorang Aquarius merupakan sosok seseorang. Yang berpotensi tajir dan hartanya bertambah di tahun 2021, dan untuk support energinya adalah Queen of One. secara umumnya Queen of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seorang wanita yang sudah dewasa, dan di sini menggambarkan sosok seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang gemar, mencoba hal yang baru, membuka usaha yang baru, di tahun 2021 yang dimana di sini tujuannya untuk meningkatkan keuangan serta rezeki, yang dimana di sini akan berhasil. Dan berdampak positif kepada kehidupan keuangan. Dan di sini, seorang Aquarius digambarkan, dikategorikan akan menjadi seseorang yang berpotensi tajir hartanya utama di tahun 2021 yang didukung penuh oleh pasangan, sahabat, serta doa dari seorang ibu ataupun orang tua. Aquarius sendiri, dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga, di sini menggambarkan keterikatan antara saudara, sahabat pasangan serta orang tua Aquarius menjadi faktor yang positif dan penyemangat kepada seorang Aquarius untuk bekerja dan terus bekerja yang dimana sini akan berbuah manis dan menghasilkan kategori seorang Aquarius berpotensi kaya dan hartanya bertambah di tahun 2021 tentu sedikit yang keempat adalah ten of pentacle ataupun 10 koin untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang di di sini digambarkan seorang Scorpio berpotensi tajir dan artanya bertambah di tahun 2021 yang dimana disini disimbolkan dengan ten of pentacle Ten of pentacle ataupun 10 koin itu bisa diartikan keuangan yang sangat sempurna rezeki yang sangat sempurna dan peningkatan rezeki serta peningkatan keuangan ini terjadi dikarenakan seorang Scorpio Seseorang yang giat bekerja dan selalu mencoba usaha meskipun usaha itu sedang down dan di sini seorang Scorpio pantang menyerah yang dimana di tahun 2021 ini seorang Scorpio akan mendapatkan usaha yang bagus serta hasil usahanya akan berbuah manis kepada kehidupan serta finansialnya dan untuk support energinya adalah King of Pentacle. Secara umumnya, King of Contacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dan Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio, merupakan sosok seseorang yang berpotensi tajir dan artanya bertambah di tahun 2021, yang dimana mana di sini seorang Scorpio selalu didukung dan dimotivasi, serta didoakan oleh orang tua Scorpio sendiri. Dan jika kartu ide-filt kita gabungkan dengan zodek yang keempat di sini menggambarkan, Keterikatan antara Scorpio bersama seorang orang tua merupakan faktor yang sangat positif kepada seorang Scorpio untuk mendapatkan kekayaan serta ketajiran di tahun 2021 dan di sini hartanya akan bertambah dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang tajir dan hartanya yang bertambah di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Pisces, selanjutnya seseorang yang berzodiak Gemini, selanjutnya seseorang yang berzodiak Aquarius.